Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huba watil haqq li yudhirahu 'aladin kulihi billahi syahida.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 alaihi wasallam wa wa alhamdulillah bapak ibu muslimin rahimahullah kita bersyukur kepada Allah Taala saat ini kita masih diberi nikmat rahmat dan karuniaNya sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita untuk melakukan kebaikan dan amal-amal soleh. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah tentu kita ini termasuk orang-orang yang sangat merugi Walau wa rahmatuhu kalau bukan karena rahmat Allah dan karunianya lakuntum minal khasirin sungguh termasuk tergolong orang-orang yang merugi nah tetapi karena Uh, rahmatnya Allah belas kasih Allah karunia Allah, nikmat Allah insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. insya Allah kemudian kita hadir di masjid ini juga karena rahmatnya Allah kita niatkan karena Allah kita niatkan untuk amal soleh kita karena kebaikannya akan kembali kepada kita masing-masing jadi kita beramal soleh, pahalanya untuk kita bukan untuk orang lain tidak bisa kita berikan kepada orang lain karena kita mungkin merasa sudah banyak pahala kemudian kita berikan pahala kebaikan itu kepada yang lain tidak tapi kita melakukan amal soleh, mana amilasolehan, nafsi. Siapa yang beramal soleh, maka kembali kepada dirinya masing-masing. Nah, demikian juga, nah, di samping kita niatkan amal soleh, kita berkumpul di masjid ini adalah mitolabul ilmi untuk mencari ilmu, supaya kita mendapatkan pengertian-pengertian. Pemahaman dalam urusan dilung Islam Dengan sumbernya Yaitu Al-Quran Dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wa wasallam Nah, melanjutkan Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Hadis yang terakhir dari bab yang pertama Hadisnya 12 ini Pas hadis yang terakhir Hadis nomor 12 Cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Tentang orang terdahulu Yang mereka Harus tinggal Berada di gua Karena sebab hujan Karena situasi dan kondisi Yang tidak memungkinkan Untuk melanjutkan perjalanan Sehingga mereka harus Uh, bermalam di tempat tersebut juga. Nah, sampailah mereka di tempat gua dan ternyata dengan izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala gua itu tertutup dengan batu yang sangat besar sehingga tiga orang ini tidak bisa keluar dan tidak bisa menyelamatkan diri dari dalam gua. Nah, kemudian jalan keluarnya apa solusinya apa supaya mereka itu bisa keluar ikhtiar sudah mereka berusaha untuk mendorong tapi tidak kuat karena batunya sangat besar maka solusinya sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mereka harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi solusinya apa? bang sul tenggi Allah nah, cuman berdoanya itu menggunakan wasilah berdoanya itu menggunakan peran perantara atau disebut dengan wasilah dan wasilah inilah yang dicontohkan dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW Bapak Ibu Muslimin Rasulullah wasilah jadi menggunakan perantara agar kita bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan yang kita inginkan itu ada beberapa hal Jadi wasilah yang pertama sebagaimana yang kita pelajari di dalam hadis nomor 12 ini Berwasilah, berdoa kepada Allah berwasilah dengan amal-amal saleh. Kemudian yang kedua Ruasilah disolekin dengan orang-orang yang soleh, dengan doanya orang-orang yang soleh. Jadi, kalau kita misalnya ingin mendapatkan bantuan pertolongan, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperbolehkan minta tolong kepada orang yang kita anggap soleh, yang kita anggap alim yang kita anggap dia itu orang-orang yang soleh, ya. kita minta doanya kita minta do doanya supaya orang soleh tersebut berdoa kepada Allah untuk kita untuk didongani didoakan nah, kalau kita ini misalnya dimintai doa oleh saudara kita ya kita doakan kita doakan dengan doa-doa yang diinginkan Selama doa-doa itu masih berada dalam kebaikan nah. Atau yang ketiga itu wasilah binafsih Dengan diri kita sendiri langsung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dipindih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita itu berat-berat hati kita, berat untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kita boleh secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tiru, bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbuat. Di antaranya adalah kalau ada satu perkara, satu urusan. Yang beliau itu susah sedih atau ruwet urusan Beliau itu sholat dua rokaat Kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala Nah itu nanti apa-apa yang dengan Enten masalah, enten ruwet perkawis, wudhu Kemudian sholat dua rokaat Lalu menengadahkan kedua tangan, terlebih lagi memanfaatkan saatul ijabah waktu-waktu diijabah itu doa di seperti ke akhir malam atau bainal adhan wal koma antara adzan dan iqomah da -da kiraatil quran sesudah membaca Alquran atau uh, di belakang min duburi kuli sholatin, di belakang tiap-tiap sholat kita manfaatkan secara langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diawali dengan sholat, karena sholat itu termasuk e, cara kita berdialog, cara kita berhadapan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kemudian kalau di hadis yang kita pelajari ini, ini berwasilah dengan amal-amal soleh yang pernah dikerjakan. Dan amal soleh, amal kebaikan itu nyata, dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu taala, kemudian kita berdoa dengan menyebutkan amal-amal soleh tersebut. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat demikian, demikian, demikian Ya Allah, sekarang saya punya masalah Ya Allah, berat untuk saya selesaikan Ya Allah, saya minta tolong kepadamu Ya Allah, saya dulu berbuat itu benar-benar Karena engkau dan engkau maha mengetahui Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya Nah, seperti itu Sebagaimana tiga orang yang terjebak di dalam gua Nah, ceritanya cuma tinggal satu Maksudnya, ya? kemarin sudah kita apa, ceritakan dua orang ya, dengan doanya masing-masing nah, kemudian yang ketiga ini tiga orang ini ya, yang ketiga ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ini orang yang ketiga yang berada di dalam gua itu Ya Allah, saya itu memberi upah ujarok kepada para pekerja Jadi orang yang ketiga ini Tipenya adalah seorang juragan Jadi orang yang mempunyai karyawan Mempunyai pembantu Mempunyai anak buah Ya Allah, saya memberikan upah kepada para pekerja Wa'a'kaituhum Ya Allah saya berikan kepada mereka bayaran mereka upah mereka jadi setiap kali mereka itu bekerja selesai bekerja saya beri jadi dibayari gajinya, bayarannya itu diberikan selain satu orang ada satu orang yang ini tidak saya berikan bayaran mereka ya Allah Tarokan ladilahu yang dia meninggalkan upahnya Jadi dia walahaga kemudian dia itu pergi Jadi semua para pekerja itu dibayar Kecuali satu ya Allah Dia tidak mengambil upahnya Dia tidak mengambil bayarannya Ini kalau potong ya sebagai pelajaran kumpung kulonjenangan, kulon emut imut jadi yang terbaik di dalam Islam itu kalau seorang juragan orang yang mempunyai anak buah atau karyawan mereka yang sudah bekerja keras bersusah payah setelah bekerja yang terbaik langsung dibayar buatan dihutang soalnya yang juragan juragan ikuti penining tangan nah, enteng ya juragan ini gitu, bayarannya suh membenaik, si e, caki cek numpuk numpuk di sek, nonton bayarannya suh membenaik, pas waik bayaran nonton ini si bayaran hasilnya di sek tak puterih suh membenaik, nonton jadi ditunda pembayarannya atau karena sebab-sebab yang lainnya ini Nah, hal seperti ini tidak baik dan tidak dibenarkan menurut Islam. Kalau orang itu sudah bekerja, kalau orang itu sudah berusaha keluar keringatnya, tenaganya, pikirannya, nah, bersama dengan jeraganya itu selesai pekerjaannya, masa, waktu, apa... Uh, pembayaran gajinya ya harus ditunaikan, ya harus diberikan, tidak boleh ditunda, tunda. Ini HT jerakan sing atas modal negoa unda-unda pembayaran nopo karyawani. Ni Niki jenengi cerahkan Zoli. Niki jenengi cerahkan Zoli. Soalnya HT keadaan-keadaan atas modal negoa ini ini menjelaskan bahwa tidak enak belas bayarannya dihubungkan pasuai bayaran gak menerima bayaran nah kemudian Fasam Mertu Adjrohu Hattaka Surat Minhul Amwar karena satu orang tadi bayarannya tidak diambil dan sekarang ini maksud mau diparengahkan đăng Tunggal karyawan ini gua, betul betul. Boten di punggut, jadi bayaran ini boten di punggut. Nah kemudian saya kembangkan ya Allah. Jadi saya kembangkan dari bayarannya itu, saya puter. Jadi dwi eana buah neguau di digawe isik, se di puter. kerja nelan, lancar. Nah ternyata betul. Harta kasurat rotiin hul ambal, hartanya itu sampai menjadi banyak. Yang asalnya misalnya gaji bulanan satu orang itu 5 juta, itu diputer satu tahun. pun pinter, yang pinter muter duit, itu sakit nambahi modal, berkembang berkembang dan berkembang. Dan ternyata betul diputar selama beberapa masa, beberapa waktu, beberapa tahun akhirnya yang asal modalnya kalau menurut persangkaan saya ini Niku, UNR ini, 4, 5, 6 sampai 7 juta misalnya itu diputar satu tahun itu data dan jadi berkembang ya mana-mana-mana usaha ini hasilnya melimpah melimpah ruah akhirnya masa berikutnya itu kok satu tahun, duko dua tahun, ikuti yang sing, kemudian dipundut pundut bayarannya itu duki. Dia datang kepada saya ya Allah sesudah satu masa. Kemudian dia bilang kepada saya ya Allah, ya abdullah adi ilai ya ajri, Tunaikan berikan kepada saya bayaran saya. Nah, saya dulu pergi, tidak ambil bayaran saya nah, Sekarang saya datang Saya mau minta bayaran Saya Nah ini menjadi pelajaran bagi kita Kalau misalnya di TTP barang Itu boleh, kalau memang diperbolehkan Oleh yang bersangkutan, dibiarkan Boleh dikembang Biarkan Jadi apa, harta Uang itu eh, Diputar Kemudian berjalan mengalir itu bisa berkembang berkembang biak atas seizin yang bersangkutan tentunya Nek, yang ngerti bisnis yang dia ngerti apa ngertos perdagangan mudah sekali untuk memutar memutar uang buatan di anak-anak akan buatan isilah-isilah nih akan terus bayar misalnya satu juta satu juta satu juta 5 lima juta buat orang 5 nanti harus mengembalikan lima eh, juta lima ratus misalnya kalau waktu satu tahun tidak demikian tapi diputar untuk usaha nah, dibuat pulaan kemudian dijual nah, kemudian ada hasilnya ada untungnya menit berkembang biak berkembang biak atau misalnya uangnya 5 juta diberikan Uh, beberapa ekor kambing Tampun asal 3 kambing ya. lima juta Kemudian dibiarkan satu tahun berkembang dua tahun berkembang Itu boleh Jadi memutar uang Asalkan untuk kebaikan-kebaikan Memutar uang itu untuk apa, Sesuatu yang memang Itu ada masalahnya Nah, contohnya kalau jenengan misalnya nabung ngonten ntar gak naik bang, niko Bukan berarti duit niko mandek pembuatan, niko enten sih ngelato agan kan, kan? Jadi ada yang memutar, memanfaatkan uang itu. Nah, contohnya misalnya ntar kalau jenengan tadinya daftar haji, daftar haji sekitar berapa juta anggih? Nah, kemudian berangkatnya tahun 2060 jadi daftar sekarang daftarnya berangkatnya 2060 kan 20 tahun gini, gini. kan 20 tahun baru berangkat, 15 tahun lupa 20 tahun kan ini tahun berdaftar sak manggih bayar berapa puluh juta kemudian baru dapat nomor 2020 berapa puluh tahun berikutnya 50 atau 60 kan? ini adalah budal tahun berangkat ini pun daftar kalau ingin aneh tahun ke pengger tahun 2050 kait budal nah selama kurun waktu nih dari sekarang sampai 2050 duit niku tuh posisinya mandek kok gitu ya tapi di daiknya Tengger ini membuatnya mandek ini diputar dimanfaat nih nah yang pintar memanfaatkan sugi tambah Oke, okay. mulai pihak perbankan itu bertentangan rapi itu sudah le karena memanfaatkan harta-harta termasuk termasuk salah satunya reda dana har dana hak itu karena diputar di konten itu sana-sana sana diputar berkembang biak dan seterusnya ngerti. nah kalau di dalam hati sini itu uh, harta anak buahnya gajinya itu diputar dikembang biakkan sehingga apa bisa e, dibelikan sapi, dibelikan kambing kemudian, kemudian juga harta-harta yang yang lainnya ini. Nah sampai pada masanya nanti kan doa nih doa ini salah satu dari tiga orang ya Allah nah, ternyata dia datang jupuk bayarane mundut mundur bayar, bayarane Adi ilaya aji pundi di bayaran pulau, eh Pak, pundi di bayaran pulau ini, batin kau pundut. Nah keranten niku wud diputer, eh akhirnya dia bilang begini, kulu mataramin aji minal itu wal bakkori wal gonami warokik. Tuh semuanya itu menjadi milikmu. Itu ada kambing, itu ada unta, itu ada sapi gitu itu semuanya jadi milik kamu itu ternyata lebih banyak daripada bayarannya atau gaji-gajinya fakaulah, dia bilang, ya Abdullah la tastah zibi awakmu itu aja dulinan, ojo jangan bersendau buruk dengan saya ini aku juga punya bayaran, aku mau 5 juta, kok enak, ngedosa, pirang-pirang kok enen sapi sak pirang-pirang, ini cerita lain. ini ku konten kelombak, sapi, enten ki nopo kambing, terus enten on, onta, aneh. jadi banyak binatang-binatang ternak -binatang di situ itu. oh cokuyona nih, kemudian sudah kalian ngerti kau enten lah asah zikah, lu aku yonan, nih temenan nih, itu asalnya dua mundise tak putar tak kembang pia, nol. saya gitu, jadi mono menokai enek sapi enek unta enek apa percus nanti tadi <tuk> aku wisku asalnya pokok duitmu dicek nanti, wes kalau jebuan kafe nanti, teh kalo jenengan sakit nggak batang nanti? Masya Allah, leh cara kalo jenengan niku tipe nih tipe tiang kedonyan nanti ngisin diketno sehingga padahal niku untung bisa memanfaatkan, untung bisa merasakan apa, nikmat-nikmat dunia itu karena sebab memutar uangnya anak buah ini kuawu, bayarannya itu. Nah tapi si orang ini tidak, itu semuanya jadi milik kamu, ambil semuanya itu. Padahal, paahku yatruk minhu masya Allah. Dia pun akhirnya mengambil semuanya diambil, dia kirim ontai, dia kirim sapi, dia kirim kambing, semuanya itu dibawa, palam yatruk minhu tidak menyisahkan sama sekali, tidak meninggalkan sama sekali. Nek nah, cara pulang di jodoh nih, biakan, diputer, wakai, ora disisani, Ini tidak, semuanya dia belajar ikhlas itu. semuanya diberikan. Walaupun diambil dan tidak disisakan sama sekali, itu tidak menjadi masalah. Ya Allah, nah, makanya dia berdoa kepada Allah ini orang jadi orang Evas itu berat ini apalagi dalam urusan duit dalam urusan harta jadi orang Evas itu susah Allahumma in kuntu al ya Allah jika saya berbuat ini karena engkau ya Allah itiho'awajuhika mengharapkan ridhamu ya Allah maka longgarkanlah dari kami, bukakanlah untuk kami apa yang kami berada terjebak di dalam gua. Akhirnya batu itu bergeser. Nah, kemudian mereka bisa keluar dari dalam gua. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita ini Cuman maksud dari cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ini adalah tujuannya supaya kita mengambil pelajaran kalau jadi juragan ya jadilah juragan yang baik jadilah juragan yang amanat jadilah juragan yang bisa diambil manfaatnya oleh anak Buahnya, pun sampai digundali kali anak buah uh, itu, berarti juragan melati, berarti juragan jadi rasa, jadi rasa-rasa. Lah, buat nonton saja, nih. Buat nonton, ini nambah juragan nih. Kok nih, kok nih? Nih, ceritanya nih, sampai eh. juragan nih, kok enak? Belas nonton ini. <girly> jadi kalau jadi juragan supaya menjadi juragan yang baik Jadi nih Labuan itu pun lumrah nih Jadi juragan itu kutu itu sebelum lumrah dan tombok porok Ya itu tadi jurakan Kalau tombok torok ya aja tadi mungkin Datas meres anak gue mawon. Nah mungkin nyambut gue top mau Terus bayaran ini dipres Di persenagaan ini Imbutin wong Tentang diselakkan Kemudian yang kedua Pelajaran yang bisa kita dapatkan Dari cerita ini Adalah Kalau kita ini memutar Atau memanfaatkan Harta orang lain Baik itu Harta dari anak buahnya Atau harta dari orang lain Karena ada perserikatan Kerjasama itu supaya yang bersangkutan semua pelatia itu wajib eh, amanah Karena itu urusannya masalah pemutaran modal, pemutaran u, uang. Jadi uangnya diputar. Nah, kalau tidak ada amanat, tidak ada amanat. Nek pun meripat nengali duit. Ningali abang-abang hijau-hijau gitu, amanat niku sakit ikan. Lalu selanjutnya amanat niku sakit ilang. Asale kepingin berkembang hasilnya dirasakan bersama. Tapi kronologis gegem terus ketok meripat nih, akhirnya khianat. Uh, yang terjadi banyak di tengah-tengah kita yang melakukan perkara-perkara jual beli atau pemutaran modal dan lain sebagainya karena tidak ada amanat akhirnya khianat kemudian antara yang satu dengan yang lain itu tidak saling menguntungkan tapi malah meru merugikan nah ini ya di dalam islam diajarkan kita ini diajari supaya amanat dalam urusan uh, uang dalam urusan har harta jangan sampai ada pengkhianatan dalam urusan harta so, kalau sudah terjadi atau ada di dalam diri seseorang itu pengkhianatan ya alamat itu nanti akan merugikan pihak-pihak yang, yang lain pihak yang lain itu akan dirugikan ada juga orang itu dipercaya untuk memutar modal sekian juta, sekian puluh juta atau ratusan juta kemudian ah, dia putar hartanya itu kelihatannya berkembang, berjalan kemudian menyimpangkan amanat. Jadi seharusnya itu amanat tapi pianat disimpangkan akhirnya yang bukan menjadi haknya dipakai untuk ini, dipakai untuk itu, dipakai untuk yang lain-lain yang di luar eh, keperluan-keperluan yang seharusnya dikerjakan. Akhirnya yang terjadi ya ah, merugikan pihak-pihak yang yang lain. Makanya ukuran amanat itu, ukuran amanat itu bagian daripada keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanat baginya. Ternyata niku amanat bahkan ini berarti imannya itu tidak tidak ada. Diserai bawa uang masjid ngoten Kemudian uang masjidnya dipakai Uang masjidnya dipergunakan untuk kepentingan dirinya Diserai uang infa, diserai uang sodako, diserai harta-harta uh, amanat ini Kemudian dipergunakan, dialihkan kepada yang tidak sebagaimana semestinya Nah itulah yang dikatakan oleh Nabi tadi lagi mana iman lam iman lah amanatalah tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat baginya. Nah ini berat nah, kita perlu belajar. Nah kalau ceritanya tiang nomor tiga diputar eh berkembang biak terus dijaluk karo sing kalau jenengan ada iman, ada amanat apot kosong, berat akhirnya. Tapi kalau ada iman, maka akan uh, berusaha untuk aman. Amanah. Kalau ada iman akan berusaha untuk long, longgar Bapak ibu muslimin rahimahullah Kemudian dari hadis yang terakhir dari bab ini Pelajarannya yang ketiga adalah masalah ikhlas Jadi kita diingat-ingatkan kembali Dalam urusan ikhlas ini perkara yang sangat penting sekali dan keutamaannya sudah dijelaskan dalam hadis ini keutamaan ikhlas dalam beramal jadi bisa mendatangkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala wa anahu yunji jadi kalau kita nih ikhlas dalam beramal itu bisa menyelamatkan diri kita dari kesulitan kesulitan, dari masalah-masalah ini -masalah. pula jenengan menawi ladaip nah, perkawis ada ujian-ujian yang sangat berat atau ditimpa musibah yang bertubi tubi atau diuji dengan sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak sembuh-sembuh misalnya nah ini bisa kita manfaatkan keikhlasan kita dalam beramal yang mana lalu kita pergunakan di dalam doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu harus dilakukan dengan yakin Moga didolahi amalan pun dikulon jendang asing ikhlas eh, nah, manteng-manteng nyun cuma tengah sana gusti Allah minta kepada Allah supaya masalah kita, urusan kita persoalan-persoalan kita atau musibah yang sedang kita hadapi itu ditolong oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala nah, itu pasti karena ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ditolong oleh Allah ta'ala dan doa kita itu doanya orang yang beriman itu pasti diijabahi oleh Allah ta'ala Nah, ini harus ada keyakinan dalam diri kita. Setiap orang yang beriman harus yakin, ketika berdoa kepada Allah pasti diijak dijabari. Wa ida saalaka ibadi anni, wa ida saalaka ibadi anni fa inni kori uji budah watadai ida jadi kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku wahai Muhammad tentang aku, katakanlah saya itu kata Allah, Allah itu Maha dekat. Sangat dekat Allah itu. Uji budak wa tidak. Aku akan mengijabahi orang yang berdoa, berdoa. Orang yang berdoa pasti aku ijabahi. Itu sudah janji dari Allah. Allah pasti mengijabahi setiap doa orang yang beriman. Dan ijabah ijabahnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap doa-doa hambanya itu pasti ada kalanya diberikan waktu di dunia dia berdoa, dikabulkan, dituruti permintaannya ada kalanya ditunda, akan diberikan nanti di akhir, di akhir. tapi pasti diberikan setiap doa-doa yang kita minta kepada Allah itu akan diberikan oleh Allah apakah itu diberi oleh Allah waktu di dunia atau diberikan oleh Allah waktu nanti di di akhirat dan itu urusannya sistem, mari gua, gua. urusan dan kita ingin menguasai urusan yang Allah Allah ini membuat sakit di jiktir ya Allah kalau aki aki menguasai Diparingi. di paringi, ini aku gak karep niku aku gak karep kalau apa jenangan, nanteng. Allah ini buat disakit di dek-te gusy Allah ini buat disakit di dek-te, disakit disakit di ya Allah, urusannya Allah, gusy wa'allahu fa'alun lima yurid Allah berbuat terserah menurut Allah, apakah diijabai langsung atau nanti tertunda itu hak wewenangnya gusy Allah. Nah, kewajiban kita hanya berdoa saja. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar meniru tiga orang ini. Berdoanya harus yakin. Yang kedua, berdoanya dia harus tahu apa yang dia minta kepada kepada Allah. Oh, bangkar, kalau jelaskan, oh, jahlu, jadi, nyuwun dengan tengene Gusti Allah, ning orang ngerti maksudnya A munjala obasi empuk, Oke, Oke, Oma umi, Oma umi, Oma umi, Oma umi, Oma umi, Oma donga ngamel basa ati jenengan, dungu, dungu, damal, jowongi, Dhamal, jenengan, dumu, damal, Inggris saket. Saket Allah itu maha mengetah mengetahui. Nah, kemudian yang kedua bagaimana supaya doa kita itu diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakin yakin kita yakin kepada Allah doa kita sampai kepada kepada Allah yang betul yakin saya betul sambung Tian Jalut ini betul yakin Allah maha tahu Allah maha mengetah, mengetahui maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uh, penjelasan supaya doa kita makbul, supaya doa kita diijabahi oleh Allah taala. Fa buli wal Ada dua syarat. syarat yang pertama taat mengijabahi seruan-seruan Allah manut nurut marang gusti Allah, apa yang diperintahkan ditaati apa yang dilarang juga kita? Kita hati untuk saya, kata Allah itu artinya apa? Seruan-seruan yang ada di dalam Al-Quran, seruan-seruan yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya diamalkan perintahnya, dikerjakan larangannya, diting ditinggalkan. Yang kedua wal yuk minubi, Dan berimanlah kepadaku Dengan iman yang benar Dengan iman yang benar Jadi dua syarat Kalau kita tidak beriman Berdoa kepada Allah Tidak dijabai oleh Allah Jadi kalau kita ingin doa kita ini Dijabai Diterima oleh Allah Dikabulkan oleh Allah Yang pertama kita harus beriman Kemudian yang kedua, nah kita ini berusaha untuk mendengar dan mentaati seruan-seruan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau misalnya yang berdoa itu bukan orang yang beriman, bagaimana kalau minta kepada Allah? Ya, tidak dicapai oleh Allah, tidak beriman. Nah, kok dia sesuai dengan karapi? Kota tambah suki tambah suki padahal tidak sholat padahal tidak ngaji padahal tidak baca quran padahal tidak beriman itu istidraj istidraj orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan dunia itu sifatnya adalah istidraj itu adalah luluan artinya pacelengan dan tabungan bertambah lipatnya dari bebanan yang akan ditanggung nanti di akhir di akhirat yaitu adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu isi bagi mereka keluluan. kalau kita orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat-nikmat dunia itu sifatnya adalah ujian. Kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ke bijuk nah jadi kembali kepada apa yang kita pelajari di hadis yang terakhir ini dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ikhlas di dalam beramal karena ikhlas dalam beramal soleh itu akan menyelamatkan diri kita akan membantu kita pada saat kita menghadapi kesukaran atau kasuh ke kesulitan, kemudian kesimpulan yang kedua sudah diceritakan di dalam hadis yang terakhir ini, padlu ini keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berusaha untuk membantu khidmat kepada kedua orang tua baik orang tuanya masih dalam keadaan hidup atau orang tuanya sudah meninggal dunia, kalau dalam keadaan hidup, khidmat kepada kedua orang tua, berbuat baik sebagaimana yang diceritakan yaitu mengutamakan mementing-mentingkan terhadap kedua orang tua saya siji nebo saya jadi ya ceritaan ini, ini mementing-mentingkan kedua orang tua daripada istri dan anaknya saya wu saya mau sijil, ini cerita ini yang soalnya kemudian aku terkosok nah kemudian berusaha untuk membantu meringankan bebanan berat nah, pada orang tuanya nah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu juga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga, al yang wal kemudian anil ketiga, kemudian yang Kalau diberi kesempatan dan kemampuan untuk berbuat dosa, nah, berusaha untuk menahan diri, walaupun ada kesempatan, itu diusahakan untuk menahan diri. ada peluang maksiat, ada peluang berbuat mungkar, ada peluang berbuat zina, ada peluang berbuat dosa berusaha untuk menahan diri dan itu juga menjadi sebab mendatangkan pertolongan dari Allah Ta'ala kemudian yang terakhir sebagaimana tadi dijelaskan uh, tentang keutamaan uh, berusaha untuk membaguskan perjanjian perjanjian dengan sesama manusia dan berusaha untuk menunaikan aman amanah supaya amanat khususnya dalam urusan dunia dalam urusan harta itu supaya ditunaikan dengan sebenar-benar penunaian amanah kemudian sama hak ilmu amalah berusaha untuk longgar longgar dalam urusan muamalah urusan dunia urusan dunia ini pun yang sangat longgar sama kalau misalnya urusannya itu seperti utang hutang itu Misalnya kulojengan utangi tiang nonton dulu, tiang utang dengan ini kulojengan. Mantuk nonton dulu, pancine balen. No, tiba, tiba tiang ini ku buatan. Kuonten, geseng longgar nonton itu Kalau bisa longgar itu bagus Itu adalah kebaikan-kebaikan. Karena orang yang memberikan pinjaman tiang singutangin sing, ini ku selama utangnya terang dibayar itu menjadi kebaikan menjadi keba kebaikan. menjadi amal amal sholat terus menerus pahalanya mengalir konten itu sampai utang itu dibayar soalnya diuntungkan konten diputar dimanfaatkan oleh orang orang lain nanti yang misalnya nggak ada utang ih nggak ngaki ngaki nyatu utang yang dibayar boleh ditunda tunda asal nah, ini tidak penyakit ini di bagian dari amanat yang sing utang Wis enek wayai dibayar bayar dicekal di diputer di sep, dikawih di pas wayai hari hamba yang balik akhirnya bingung karate, karate ini nih, kita nih, dengan kita mengaji, rubah, dengan kita mengaji, dengan kita belajar nih, nih, nih, bayaran utangin bayar utang pas enten yang ngakil-ngakil didisi membayar bayar utang ini bagian dari amal islam akhirnya juga kan juga kan yang dihutang-hutang itu seneng utang itu nih ini utami munas, seorang utang menahan seorang utang menahan itu wawari terus lawan ini itu yang terjadi jadi matol goni penundaan pembayaran hutang penundaan pembayaran bagi orang yang sudah punya untuk dibayarkan ditunda-tunda, mau tendangnya THG dibayar menurut syariat islam itu adalah bagian dari perbuatan ke -5. perbuatan gagal ke dolima kata-kata pembuatan sing tidak kayaknya bayar utang gak bayar, kata nabo ten itu tunda-tunda ditumpuk-tumpuk nanten terus dia naik marini utang nanten itu ini e, karena ini bagian dari muamalah amalake ini kucing logar nanten puanci ini nabo niku e, tiga hari lagi gih e, diparani parani nagi bikin e, puanci ini loh tiga ninten niku ya pak si darangnya nanti ya e, pak ben mau ngi gih nanten itu bernyata malah didukai gitu, ya sampai ke sanceng nih itu apa artinya ke damai siri kaulah nih apa itu nih bernyata malah ya heee bernyata malah <laughs> Nah, pungutan Pak Saes itu Pak ini, pin, nopo, susah, kesaman, beto, kesaman, beto. Ingali, nih kipun, posisi kesalahan betul, betul. Kita ingatin nih, yang misalnya, misalnya karma Soalnya ini rumah Tapi kalau bisa nih luar biasa. Kalau tidak bisa mengepaskan utang ini niku, utangan ini niku, niku datosai berkenok kenok. Nih terus ditagi, saya sabar, saya longgar, terus ditagi. Duit ini kapan? Duit ini kapan? Saya longgar, batur sama ring ring. Belum utang, enak enak nok, bayar, bayar nih perumah sana duim bakmu tak enten saya perlu ditangkat-tangkat bapak ibu muslimin dahil makulah makulah ini buat nonton, mungkin mugi pengawasan dalam ini Kita tambahan ilmu manfaat Anggir Kulopan Jendengan Mau dikisihakan, nyempatakan, ngaminakan, dari kita Untuk kita sendiri, juga untuk saudara kita yang di luar sana Yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian yang ditimpa musibah atau sakit atau yang lain sebagainya supaya diberi kemudahan urusan ditolong disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahi alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta alladzi lam yalid walam yulad walam lam, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqa haqa warzuqna tiba'a wa anal baqila ba'ina warzuqna sakinatan ba. tawfiqa ja anamuki maslahah wa min duriyatin aw min ahlina aw min jama'atina fi hadzal makan. Allahumma alib bainakulubil mu'minin fa innahu la alaba bainakulubil ila anta ya arhamar rahimin Allahumma rabbanna sadhidil baqsa wa sfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an layu wadiru saqma Allahumma shil marbona wa min jami'il muslimin Allahumma shi wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tahuran